Ayo <tuh> teman-teman, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad. Berjumpa lagi dengan kami di sini dalam Alkamjaya Teman-teman, semua kita semua tetap dalam imbal nama Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala Sepang kali ini yang kami bahas adalah IC TTL Logik ya, Logic, ya. Uh, Gerbang logika 7432 Ini masuk kategori OR Ayo fokus Ntar ya, nyari fokus dulu teman-teman ya. ya Ini 32 ya Ya, 32 74, 32 Oke, okay, sama ya 14 kaki Yang ini uh, Ground, yang nomor 7 Yang ini yang VCC Oke okay, ya yang ujung nomor satu Yang ada kerawaannya Dan sebelah kiri itu nomor satu. Oke okay, ya teman-teman ya Karena di sini sudah ada tempatnya Langsung kita tancapkan seperti ini teman-teman Langsung benar ini ya Yang ini ke ground Yang ini ke VCC Oke okay. Pertama akan kita coba Itu menggunakan teknik uh, Pull down ya Pull down Uh, ini pull down resistor. Jadi di resistor inputnya itu dikasih ground semua seperti itu. Oke, okay, sebagai outputnya, nah, kami akan akan ngambil yang di nomor satu, dua dan 3, Jadi outputnya di nomor tiga. Kami akan ngambil yang di sini ya. Outputnya di sini. Nah, teman bisa ngambil gerbang yang manapun karena ini ada empat gerbang OR di sini ya. Satu, dua, tiga, empat di sini. Oke, okay. kurang lebih seperti ini. Uh, dan ini yang kecil ini, ya ini yang anoda ini ke resistor, kemudian kaki ke yang lainnya ke ground. Kurang lebih seperti ini teman-teman. Oke, okay. kemudian di inputannya kita akan jumper dengan yang negatif dulu, yang ground dulu seperti itu di sini. Ya kenapa? Karena ini teknik pull down, ya. Teknik pull down dulu. Nanti pull up nya nanti ya. Atau ini dicabut sama dengan pull up sebetulnya sudah. Seperti itu. Ini OR teman-teman ya. Oke. Okay. Kita inputannya akan ngambil dulu, ya. Ngambil dulu di sini. Ini inputan yang Anggala ini yang A atau B Terserah teman-teman Teman-teman bisa perhatikan juga prinsip kerja dari gerbang logika OR Jadi OR itu uh, Salah satu saja Dia dikasih uh, logika satu Maka dia hasilnya adalah uh, satu Seperti itu atau hidup Atau salah satunya uh, Apa atau dua-duanya dia nol maka dia mati seperti itu jadi cukup ya cukup salah satu saja dia satu maka dia akan akan uh, ini akan nyala kita coba dulu ya teman-teman ya oke okay. seperti ini ini ini pull pull down ya ya nyala ya Oke nyala ya Salah satu saja ini nyala Ya Gerbang seperti ini Ini karena pull down. Ini mirip dengan yang transistor kemarin teman-teman ya Oke Ini di, di apa dibuka begini inputannya Ini sama dengan dimasukkan ke nol Oke ini sama dengan dimasukkan ke nol Sama-sama masukkan ke nol Oke Ini teknik pull down, ya seperti itu Oke Ini posisi pertama Ya posisi pertama A0 B0 Oke, okay. sekarang yang A, ini A, ini B ya, yang A kita satu, yang B nol maka dia sama dengan satu. Oke, okay. kita kembalikan ke posisi awal, itu tadi posisi kedua, sekarang posisi ketiga, yang A nol, yang B satu. Oke, okay. nyala ya, seperti itu ya. oke. Okay. Sekarang kembalikan, ini posisi ketiga teman-teman ya. Sekarang kita kembalikan ke posisi semula 00. Oke. Okay. Sekarang kita kembalikan ke posisi uh, eh ini sudah posisi 00 ya, posisi pertama. Sekarang kita akan coba posisi keempat yaitu yang sebelah satu, yang B1, yang ini satu. Maka semuanya nyala. Oke, ini baru gerbang di eh, apa gerbang yang pertama ya. Ada gerbang kedua, ketiga, dan keempat. Teman-teman bisa nyoba sendiri ya, seperti itu. Oke, eh, kami akan nyoba, ini matikan dulu teman-teman ya. Akan nyoba yang teknik pull-up. Pull-up itu secara default, secara eh, apa dasarannya ini. Seperti itu, maksudnya pull-up ya. Oke, ini dicabut. Ini sama dengan-dengan pull-up. Artinya apa? Artinya... Tanpa dikasih inputan, tanpa dikasih inputan ke kaki nomor satu dan nomor 2, eh, IC ini sudah mendapatkan inputan 5 volt secara default di dalam sini. Jadi ada resistor pull up, yang mana resistor itu langsung disambung ke eh, resistor yang langsung tersambung ke VCC-nya di dalam sini. Oke, okay. kalau ini memang benar seperti itu, maka ini akan langsung Posisinya sama seperti posisi keempat yaitu satu-satu, outnya satu. Seharusnya langsung nyala ini. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung nyala teman-teman. Kenapa? Karena ini sama dengan pull up resistor. Jadi resistornya ada di dalam langsung ke uh, logika satu. Oke. Okay. Kita kita akan jemput dulu. Kita akan kasih inputan begini. Ya, ini kan imbutannya ya. Oh, Mungkin ada yang bertanya, oh ini tanpa imbutan kalau langsung nyala ya karena di dalamnya sudah di pull up. Oke. Oke okay. nah, okay, ya. Masukkan begini, misalnya 00, apa yang terjadi tetap nyala ya karena ini posisi keberapa nih? Posisi kedua. Nah, posisi seperti ini, ini <coughs> dapat 00 ya. Kok beda dengan yang tadi ya? Perbedaannya di resistor tadi, di pull up dan pull down teman-teman. Oke ya, saya ulangi lagi. Ini posisi pertama. Teknik pull down, artinya memberikan nilai eh uh, eh ini teknik pull up ya. Memberikan nilai apa? Nilai 5 volt kepada ini, kepada inputannya. Seperti itu. Berbeda dengan yang tadi di awal-awal, memberikan nilai. Uh, ground atau nol di inputannya dengan menggunakan resistor itu seperti itu. Oke, okay. sekarang kita pindah ini ya, pindah ke ini satu. Ya diangkat aja nyala. Nah, ini satu karena ini OR ya. Oke okay, pindah lagi. Sekarang yang B ya, yang A 0 yang B satu nyala. Oke okay, kembali lagi. Oke okay, ya sekarang semuanya satu satu nyala. Oke, okay, sama dengan dicabut. Ini dicabut juga nyala. Oke. Okay. Nyampe kan teman-teman ya? Oke. Okay. loh bagaimana di tempat lain misalnya? Misalnya teman-teman mau pindah-pindah saja, tidak apa-apa. Ya, ini dipindah. Misalnya mau nyoba di kaki yang uh, berapa ini? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Di kaki nomor enam outputnya bisa, asalkan uh, IC-nya tidak rusak. Kalau isinya rusak, ya... Wallahu a'lam bisawaf. Oke, okay, ya. Langsung begini, ya. Nah. Ini nyoba aja, ya. Gini, ya. Masya langsung menyala. Langsung menyala, ya. Oke. Okay. Kalau salah satunya dikasih nol pun... Akan tetap menyala, sih. Seperti itu. Baru ini akan mati... Ketika kedua inputannya dikasih dengan nol. Oke okay. Oke ya teman-temannya Semoga materi yang sedikit ini bisa teman-teman pahami Bisa dipelajari ini sangat mudah sekali Jadi kalau kesulitan ya Ya dipelajari lagi seperti itu Oke okay. Demikian eh, tentang gerbang logika or menggunakan IC ini dari kami. Semoga yang sedikit dari kami ini bisa bermanfaat dunia akhirat. Buat teman-teman semua kami akhiri. Wabillahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.